Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat sudah bonsai Menjumpa lagi dengan saya Tuk di channelnya Tuk DC Oke teman-teman uh, Ini di depan saya ada Satu bonsai yang kurang ya Kita lihat dari perkembangannya Mungkin ada satu Penyebabnya yaitu akan Itu Bonsai pasti tidak akan Lebih subur karena Yang membawa makanan Akarnya kurang nutrisi. Uh, bahwa saya ini sendiri sudah berumur hampir tiga tahun, uh, tapi kita lihat bahwa daun atau pelepahnya daun pun belum pecah. Ya, mungkin terhambat ya, karena akarnya dikurang, Pasti nutrisinya ke daun, ke batang pasti terhambat. Kalau kita lihat dari segi tanahnya lebih subur ya. Ini ada lumut, lumut alam alami ya. Dia tumbuh dengan subur. Lihat akarnya ini batang, batang sudah kelihatan tapi kecil ya. Jadi teman-teman, gimana cara mengatasinya jika terjadi masalah seperti ini? Uh, kita akan coba uh, melakukan proses pemulihan akar pada bonsai. Oke, okay, teman-teman, nah, sebelumnya kita pindah dulu lumut alami. Di sini nanti kita uh, taruh lagi. Serapnya lebih subur, ya. Cuman yang di atas ini jadi karena jauh dari tanah, tidak ada pertumbuhan akar bahagia. teman-teman, uh, karyawan ini kita makan aja biar panjang. Suka untuk Tanahnya terlalu lengket jadi agak susah um, bersih buat serabut-serabut ini. Ya, ini Pak teman Sekarang saya akan coba melakukan pergantian tanah dengan tanah yang lebih subur. Karena tanah ini dicampur sama sekam, sekam padi. teman teman untuk di atasnya kita taruh ini karena uh, tanah yang dicampur sekam kalau untuk lemut dia agak lama ya jadi kita taruh yang dasarnya uh, ini agar uh, untuk posisi lemut aja nah, ini lebih lengket ini lemut lebih cepat juga, teman teman hasilnya teman teman setelah kita lakukan uh, nutrisi pada akar oke okay, teman teman jadi nah, dia hasilnya setelah kita lakukan perpindahan atau perbaikan nutrisi pada akar nah, jadi caranya juga sama cuma kita menurunkan akar ke dalam tanah karena yang pertama posisi batoknya sudah tidak ada jadi solusi yang kita lakukan seperti ini kemarin posa ini saya buat batoknya tergantung nah, karena omongnya batoknya sudah waktunya lepas jadi posisi dari akar sudah terhambat karena batoknya sudah habis nutrisi sudah waktunya jatuh jadi cara atau solusi selanjutnya ya seperti ini kalau misalnya kita buat seperti Uh, pertama, dengan posisi batok tergantung, jadi batoknya sudah jatuh, tidak mungkin ya uh, kita pertahankan seperti itu karena kita lihat kondisi maksudnya terhambat atau nutrisi untuk batang pelepah berkurang. Dia hidup, uh, cuman ya seperti itu aja, gak ada perkembangan di buat teman-teman yang misalnya ada bonsai atau yang sudah tidak ada bisa lakukan cara seperti ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya seperti biasa untuk mengikuti perkembangan-perkembangan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.